Selesai belajar di Aljazair, saya Alhamdulillah mendapat ijazah, baca salawat, namanya salawat Shajaratun nukut selawat pohonnya uang. Dibaca di waktu Isya, salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, 400 kali. Guru saya berkata, nanti kamu pikulan muringan dan rizkimu banyak. Seperti ponyuk pohon uang di depan rumah ya, ya, ya. Saya kasih ijazah ya. Bilang terima ya. Dan diamalkan ya, ya, ya Untuk baca selawat Setiap malam waktu Isya Tidak harus habis sholat Yang penting di waktu Isya Dari mulai habis Isya, Sambang Isya Sampai terbitnya fajar Sambil nonton TV Sambil pegang tasbih baca selawat Sambil ngobrol sama istri Anak keluarga jangan lepas pegang tasbih, baca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad dan saya buktikan sendiri saya dulu miskin, papa <laughs> miskin, papa istri saya itu, bajunya cuma satu di badan kalau mau pergi periksa ke rumah sakit bersalin itu tidak disuruh bayar karena baju itu-itu itu saja yang dipakai tapi setelah saya mendapat guru mengijazahkan selawat ini saya itu betul-betul dilimpahi uang saya kasih tahu teman-teman saya jangan kasih sudah sama saya saya sudah cukup lebih tetap aja dikasih dan tahu berkatnya selawat itu itu hak orang-orang kikir itu itu kantongnya itu sampai robek dilepasnya uangnya kalau lihat saya gitu dilepas karena saya mengamalkannya betul-betul dengan istiqamah saya harapkan membaca dengan istiqamah insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh